Ini apa, Ton? Ini bagus, Bu. Fantastical. Magical. Semua kacau, Anton. Mau jadi apa kamu? Anton buktinya, kalau Anton itu bisa. Permisi, hmm, yang buat lebaran di depan? Aku! Siapa lagi? Ini juga cupcake-cupcake, bulu kukus ya, bulu kukus beda Anton Kamu tuh gimana sih? Siapa kamu? Gak mungkin, impossible Kamu sudah tularin percaya diri kamu ke cinta Sekarang ibu tularin percaya diri ibu ke